Alhamdulillah Dede Lesti Kejora ini the winner of Kaleidoscope 2021 Persahabat Yah Dangdut Newmaker Lesti Kejora sebagai pemenangnya Wow, Masya Allah banget ya Alhamdulillah suatu kebanggaan Mudah-mudahan terus berkarya dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang Info ini kita dapatkan dari akun Leslar Sik. Ada kalimat kansen yang dituliskan di postingan ini Masya Allah, Alhamdulillah, jadi makin gak sabar, nunggu karya terbaru dedek Wow, Masya Allah banget ya Hingga banyak komentar, banyak tanggapan yang diberikan Dari akun Kasirun mengatakan di kolom komentar Alhamdulillah Masya Allah sukses terus bunda karir dan rumah tangganya Bahagia selalu bersama Papa Bilar Juga dede L Juga next baby persahabat yang baru Sehat-sehat terus semoga makin cetar Dengan karya-karyanya ditunggu bunda Masya Allah banget ya respon yang sangat positif Dari para sahabat Leslar ada juga komentar lain diberikan dari Agung Instagram. Seri Rahayu Nanda mengatakan, "Masya Allah, semoga Dedek terus berkarya jadi entertain sejati. Amin. Yuk, sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu menjadi yang terbaik dan selalu menjadi kebanggaan untuk kita semua." Selanjutnya ada kabar spesial terbaru, persahabat. ya perhatikan video ini, ini video yang diunggah oleh Kak Rizky Make Up. Perhatikan tempatnya, persahabat ya. Ini sepertinya ada di rumah Leslar malam hari ini. Wow, lagi pada makan malam, persahabat ya. Bikin lapar aja. Diunggah oleh akun Family Anak Leslar 23. Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan. Seperti Kak Rizky Make Up tahu. Baru di rumah Leslar deh Katanya tuh Wow kejutan kayak ini persahabat ya Mudah-mudahan ada cedulukan vitamin bahagia yang diterapatkan Langsung dari idola kesayangan kita Selanjutnya perhatikan juga persahabat ini Ada cuplikan untuk cinta abadi Leslar Episode buat hari minggu persahabat ya Wow ini sih wajib kita nonton Karena Tentunya episode kali ini Dedek Lesti dan Kakak Rizky Pilar mengurusi Baby L. Wow, masya Allah banget ya. Mudah-mudahan rating CL bisa bagus dan episodenya terus panjang amin. Perhatikan juga persahabat ya. Di sini ada momen sedih terharu ketika Lesti kejora menjadi ibu persahabat ya. tidak Lesti menangis, meneteskan air mata karena nggak menyangka banget persahabatnya membuat kita ikut sedih masya Allah. Terharu bahagia melihatnya. Kita lihat persahabatnya info ini, kita dapatkan dari akun Nasr Ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini: "Wah, wah, wah, ini mah kalau nggak nonton pasti bakal nyesel lihat. Yang sernya ada mewek," katanya tuh persahabat ya. Ikutan mewek juga nih, melihat dari OST. Tentunya menangis persahabat ya, dan kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan. Ya ini dari akun m.arkans108, kok aku nangis si dasar cengeng katanya tuh Wow banyak sekali para fans yang ikut menangis pas sahabat Ada juga komentar lain diberikan dari akun Dona Cucu Mengatakan di kolom komentar demi apa pas dia bilang ternyata jadi orang tua itu gak gampang Itu relate banget sama aku pas dulu jadi ibu baru Wah, wow, masya Allah banget ya. Kita wajib untuk nonton, nontonnya di TV Antv. Jangan sampai persahabat ya kita tidak mendukung karya-karya terbaik dari Leslor Entertainment. Selanjutnya ada sebuah postingan juga nih persahabat ya. Ini ada unggahan percakapan pesan WhatsApp dari Bang dari Saputra Siregar bersama Dede Lesti. Ini ada sebuah ucapan dari Dede Alasti nih Pesahit. ya Barakallahi mereka kak der, sehat panjang umur, murah, selalu rezekinya ya Masya Allah ya Dede sayang kita <gif> Ada sebuah balasan dari Bang Dery Dede sayang, makasih ya sayang Aku kakak lagi mau apa, apa aja sayang Wow, oleh si kejorah, Masya Allah banget ya Dede, selalu saja Membuat kita semakin bangga, mudah-mudahan selalu banyak orang-orang yang mendukung, yang mendoakan terbaik untuk idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilar. Dan untuk Bang derry happy birthday, mudah-mudahan selalu menjadi orang baik. Amin. Ke kabar selanjutnya, persahabat kita lihat juga. Ada sebuah postingan kabar bahagia, alhamdulillah kolaborasi Lesti dan Rosa ketika di acara konser 25 tahun Rosa di channel YouTube RCT ini sudah masuk di 19 trending. Wow fantastis banget persahabat ya sudah masuk 19 trending. Mudah-mudahan idola kesaingan kita selalu membawa berkah Dan tentu jangan sampai lupa juga kita selang-seling persahabat sahabat menonton ke channel youtube Leslar Entertainment Dan channel youtube nya Kakak Rizky Bilar sama-sama keempat dukung yang terbaik Acara-acara dan karya-karya dari Leslar Entertainment Kita masih menunggu kejutan, kabar baik dan kabar selanjutnya Jangan kemana-mana tentang stay tune di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru